5 3 5. 6 3 pindah kok oh. sudah enam empat Indah tujuh lima, indah enam tujuh. poin sembilan enam, pindah tujuh sembilan. Pindah 8-10 plus Sembilan coba Sembilan 12 belas <sweep> <makes> sembilan, indah 10, 13 10, plastik 13 Win 12 13 empat belas, indah, tiga belas, empat belas 14 sama. Nih. Ambil, ambil Pak. 15 14. udah lima belas sama poi belas lima belas Tujuh belas lima belas, hai delapan belas lima belas, belas 12-18 Pindah 19-17 ya. Pindah 18-19 19 sama dua puluh hai 2119 Hai eh. 2219 Lima 19 sembilan belas, sembilan sembilan belas, Satu kosong Dua kosong Tiga kosong Empat kosong borek lima nol indah satu lima siap, <tuk> dua lima 25. <tuk> banget. Gambarnya tepeng. No enam dua Indah tiga enam, oh iin enam, empat enam, empat enam, menang. Kan? Koin 5-6 sama Indah, tujuh-tujuh. Pindah. 87. Bisa <truh> kata. 97. udah. Trik Pindah 89. Pindah 108. poin sebelas delapan Indah seperti Bila Dua Ambil. sembilan. tiga belas sembilan Ali Kunang Bal Indah 1013. Indah empat belas sepuluh. Indah sebelas empat dua belas empat belas pindah lima belas dua belas 16, 12 Pindah 13, 16 Pindah 17, 4, 17, 13 Pindah Hari ya? Berapa? Delapan belas tiga belas. Sembilan Semeru ya, Awas Swiss. 19. Pulon. enam tujuh belas, sembilan belas, belas, sembilan belas. dua puluh pindah 19 belas 20 puluh dua puluh sama 2120 Pindah Pindah 21 sama. Pindah 22 21 Siap, 6 pindah dua -dua Pindah 22 sama. go kok panjang Dua ya bisa-bisa, Waaah, ke Indah Ketemu. sama. Ini rapi Balik. Kim Satu kosong Dua kosong Indah Satu dua ui indah 3-1 Empat, satu Lima, satu Dua, lima enam orang orang orana sinyal tujuh <tangan> <tuk> dua, <tangan> jajal kono orang baik ora iya ano putus nyambung? putus nyambung? udah kuat? <tuk> ya. oh, toh sekolah temen tuh kok ketonek ibu iya kok warta-warta <-tohri> semangat teman, tuh? warta-warta semangat teman, gak mumpung 82 saya mau bikin orang nonton? nonton apa? <tuk> polis nang bu anu toh gunung kok gak Indah oh, -Oh, 38. produk tiga? Bro, tadi ke, Bro, cari anak, Mak. Ya, jadi tanggal papat malah ada gembur leng bayar lah kano. Tadi ngomong jadi tanggal birak. Aki Riko Nang Jakarta. Indah sembilan tiga. Orang standar lapangan kurang sepuluh tiga kurang kurang dawa ayam kayak kurang dawa ya Dik meter, meter. Mm -hmm. 113 dia sebetulnya kurkenek, kono, Tiba 12. Wis bisa. orang bisa dalan ya kok. siar langsung. Iya. Penonton, Angel di dua belas dua 10 pindah kayak tipe padang malah tipe bodi itu 613 tujuh tiga belas pindah empat belas tujuh suara terdak delapan empat belas Tombokan <kungan> <Kepadan> petang. <saturateditoscake> 914 <ım999> Sepuluh, empat belas Lima belas, sepuluh Udah. Ora 16 10. Ora ya. Orang ganti, Mister Opel, enam belas dua belas enam belas. Payungi <laughs> 13, 16 14, 16 empat belas enam belas, empat tujuh belas empat belas eh belas empat belas sembilan belas lima belas ada dua puluh lima Orang cerdas ditonton melah. Dua dua lima belas. Dua tiga lima belas. game <laughs> las one 15 tidak 16 last one pimpi